Yes. Okay. spotlight dulu. ya selamat pagi teman-teman kita mulai jam 7 lewat dua menit ya tadi kita ada waktu untuk set uh, streaming dan rekam ya kita ada dalam komunitas uh, cancer walaupun saya undang juga kalau grup lain mau gabung yang kebetulan modulnya sama yaitu pada modul yang kedua Wim Hof yang kedua karena kita ada beberapa angkatan ada yang modul dasarnya sudah selesai dan mereka mulai modul lanjutan Nah, modul lanjutan enggak harus urut nanti juga saya akan undang semua grup kalau mau ikut modul lanjutan itu hari Senin malam ya dengan Zoom yang sama jam setengah delapan kita mulai belajar Sebenarnya modul lanjutannya juga sudah mulai dilakukan pada pagi hari jam enam, seperti misalnya uh, olah nafas, ucapan syukur, gitu ya. Jadi sambil berolah nafas kita mulai mengatur pikiran. Nah itu sebenarnya kalau, entah, maaf ya. kalau di, oke, okay, kalau di Wim Hof itu masuk di modul yang uh, namanya mind focus. Jadi Wim Hof sendiri ada metode dasar, Wim Hof 1, Wim Hof 2. Itu yang saya masukkan dalam modul saya. Dia ada ice bathing, mandi air es ya. Kalau di Eropa betul-betul dibawa ke tempat bersalju, saljunya dilobangin, masuk ke dalamnya gitu ya, atau bak mandi di es batu. Lalu mereka mandi es batu. Di Indonesia susah kecuali Anda tinggal dekat Gading Serpong atau di Jakarta, di sana ada fasilitas ice bath, ice bathing, mandi air es. Ini kita skip, tentunya karena akan repot. Kalau semuanya harus menyediakan batas dan diisi es batu. Walaupun di situ ada juga fungsi untuk menaikkan sistem imun, kita ambil jurus yang berbeda. Nah, TV Box sendiri sebenarnya ada pelajaran main fokus, tapi itu modulnya berbayar. Ada mau ikut boleh masuk Instagramnya Vivo, masuk YouTube-nya Nanti ada pengumuman, pengumuman kapan kelas dimulai, dan itu berbayar ya, cukup mahal karena pakai dolar. Nah, main fokus ini saya ambil dari John Kabat-Zinn atau juga Dr. Patricia Garbang, Lukas Rockwood, yang bisa ada modul-modul free. Nah, kebetulan saya di Jakarta ada kelas, dan saya masuk kelas itu. Dan saya minta izin sama gurunya, pengajar saya, boleh nggak saya bagikan ke orang lain? Dan saya dikasih izin, boleh, asal. ya Menyebutkan sumbernya. Maka saya harus menyebutkan bahwa ini ilmunya dari Wim Hof. Ini dari John Tapertsi. Ini dari Patricia Garbang. Ya harus menyebutkan sumbernya. Karena ada pernah saya ikut sebuah olah nafas. Gurunya mengatakan saya menemukan metode ini. Gitu ya. Saya pelajari bertahun-tahun. gitu Lalu saya ketemu orang yang seangkatan sama dia berguru di tempat yang lain. <laughs> ya akhirnya bilang, maksudnya bilang menemukan. Iya gitu. Wah itu kan satu angkatan sama saya berguru sama si ini gitu ya. Jadi dalam dalam bidang ranah ilmiah tidak boleh kita mengatakan menemukan kalau kita tidak menemukan bahkan kita harus menem, harus menyebutkan sumbernya dari mana ya, kalau anda lalu mencari gitu ya John kabatsin lalu dia kok Pak, agamanya ini gitu ya saya nggak peduli dia agamanya apa ya karena juga banyak pertanyaan juga emang seolah-olah nafas ini kan memang ada yang aliran misalnya gurunya new is Movement gitu gurunya ateis. Kalau saya belajar matematika, saya cari guru yang ahli matematika. Apapun agamanya, karena saya tidak akan ikut agama guru saya. Betul ya? Nah, sama juga ini. Kan, saya ngajari, saya punya agama, Anda punya agama. Ya, sesuai dengan agamanya masing-masing, saya akan membawakan diri saya, tidak membawakan agama saya. Jadi, Anda, agama apapun, boleh belajar olah nafas dari saya. Tetapi, saya sering berjanji kepada teman-teman yang misalnya ini, jangan-jangan. Pak Jaret sudah ganti agama ini. Jangan-jangan <laughs> Pak Jaret sekarang udah aliran New Age movement gitu ya. Selama saya bernafas, saya akan menghormati, menghargai yang memberi nafas kepada saya dan itu adalah Tuhan. Sehingga saya akan membawa setiap saudara makin dekat dengan Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi, tapi paling tidak saya menyebutkan saya belajarnya dari mana ya. Nah, hari ini saya akan hadirkan tamu yang sudah sembuh dari kanker stadium 4 tidak kemo tidak radiasi pola hidup sehat dan olah nafas ya nah dia pernah jadi tamu saya dalam acara agama tentu dia bercerita mengapa ya apa alasannya nilai hidup apa yang didapatkan itu semua tidak akan saya tanyakan hari ini ya saya akan bertanya nanti bernafasnya bagaimana Susahnya bagaimana, apa yang dirasakan waktu latihan seperti itu? Gitu ya, metode yang mana? Jadi lebih ke teknis, karena kalau soal mengapa itu kan alasan ya. Karena saya percaya sama Tuhan, nah, itu kan Tuhannya kan beda-beda. Jadi dalam acara ini, saya betul, -betul akan membawakan diri saya bahwa teman-teman adalah berbagai macam agama ya. Kalau mau lihat acara saya yang lain, ya akan cari di YouTube gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit mengenai Wim Hof tadi saya akan sebentar ya karena kita nanti setelah Gavrila bersaksi ya kita wawancarai mengenai apa yang dia lakukan saya kita akan lanjutkan belajarnya ya berbeda dengan yang memang kalau mau pas harusnya Gavrila minggu depan gitu ya ceritanya <laughs> pas dengan modulnya tapi nggak apa-apa minggu depan kita hadirkan tamu yang lain yang sembuh dengan dari kanker dengan cara yang lain lagi artinya tuh gini saya mau membekali teman-teman tuh dengan banyak senapan gitu loh ya kankernya sendiri kan macam-macam ada kanker ini kanker ini kanker ini sama, sampai ada 24 area kalau secara DNA kan kanker nasofaring kanker paru udara kanker rahim kanker prostat nah jangan kan setiap kanker nih bisa butuh peluru yang berbeda-beda nah metode Wim Hof sendiri juga sangat hebat kalau dari kesaksian mereka-mereka mereka yang sembuh dari cancer, juga aneka jenis cancer. ya. Tapi saya share dulu sedikit untuk teman-teman bisa belajar sendiri. Tadi sambil nunggu ya, tapi saya lupa mute all ya sehingga berisik gitu ya. Tapi yang beberapa menit terakhir mungkin sudah lebih jernih. Teman-teman bisa masuk ke YouTube lalu ngetiknya nyarinya ya, mencarinya itu nanti dengan eh, Wim Hof Study Ya, Wim Hof Studi, maka yang muncul nanti adalah analisa ilmiah mengenai metode Wim Hof. Misalnya yang paling atas, bagaimana metode Wim Hof itu menaikkan sistem imun. Lalu ada lagi mengenai bagaimana metode Wim Hof itu menaikkan alkali, mengaktifkan otak. Ada lagi bagaimana metode Wim Hof itu memicu diproduksinya hemoglobin dalam sel darah merah. Ya. Lalu, ada lagi bagaimana metode Wim Hof ini membuat kekebalan tubuh terhadap dingin. Stamina -nya luar biasa, dan stamina itu juga dipakai untuk mengatasi penyakit-penyakit lainnya. Ada lagi studi mengenai apa yang terjadi dengan otak waktu orang melakukan olah nafas Wim Hof. Jadi, memang Wim Hof ini menarik sekali, sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan, ya akan ada yang menganalisa menghubungkannya dengan teori hipoksia yang memenangkan Nobel dan itu banyak sekali teman-teman bisa pelajari dengan cara ketik Wim Hof studi, gitu ya. maka yang muncul itu ya bagaimana orang ini sedang berolah napas Wim Hof lalu direkam dengan saturasi denyut jantung pH gitu ya pH darah ya kalau kita kan tes pH pH urin gitu ya cara yang murah dan gampang nggak, nggak akurat tapi mendekati tapi ini video ini menunjukkan Ketika di rumah sakit, ya di tempat lab, seorang melakukan Wim Hof metode, lalu direkam denyut jantungnya, saturasinya, pH-nya dan seterusnya. Dan banyak sekali masih kalau kita ketiknya adalah Wim Hof studi. Nah, tentu kalau teman-teman kanker, ya nyium pesta tertarik yang lain, ya nanti ketik aja Wim Hof for cancer. Saya autoimun, Pak, ketik aja Wim Hof autoimun. Jadi, menarik bahwa, ya karena memang BIPOP ini kan sudah 40 tahun yang lalu, sehingga menarik berbagai universitas di dunia untuk melakukan analisa ilmiah, apa yang terjadi dengan otak, dengan darah. Kok bisa orang yang ratusan jumlahnya, 100% ketika dilatih, mereka bisa pergi ke Gunung, Himalaya, ke Mount Everest, ke tempat salju, minus 27 jerajat. Minus 27 derajat Celcius. Cepat pakai kolor, ngeligo, nggak pakai kaos. yang lain orang biasa kan orang normal gitu ya, pakai baju penghangat aja udah sampai kedinginan. ini pakai nggak pakai kaos, bersama-sama seluruh muridnya pergi ke kutub gitu. ya kalau malam bertenda masuk tenda, tapi pada siang hari mereka beraktivitas, mereka olah nafas, mereka olahraga, mereka berjalan-jalan cuma pakai kolor, tidak satupun pilek batuk. bahkan dalam hidup mereka mereka lepas dari berbagai macam penyakit. Karena cukup demonstratif bagaimana Wim Hof memperagakan hal itu, disebut Wim Hof the Iceman. Dan sekarang, karena sudah berlangsung puluhan tahun, dengan mudahnya kita bisa mencari di Youtube, ya, karena Youtube paling gampang, kalau teman-teman di sini dosen, dokter, ya cari jurnal. Tapi nggak semua orang bisa mengakses jurnal, kalau dia tidak misalnya langganan berbayar untuk jurnal yang menganalisa mengenai hipoksia metodenya Wim Hof. Jadi, metode Wim Hof ini juga sangat kuat. Ya bisa untuk menyembuhkan cancer, autoimun, insomnia dan lain-lain, diabetes. Bahkan di Indonesia ada komunitas khusus buat diabetes yang mengajarkan olah nafas yang menurut saya, ya mirip dengan bimov. Ya, mirip banget, ya. Karena bimov itu spesialnya adalah ada metode tahan nafas, di mana dalam metode-metode yang lain nggak ada. Tapi itu sebenarnya bimov satu, bimov metode dasar satu dan dua. Lalu Wim setelah itu masuk ice betting, Setelah itu dia masuk mind fokus. Nah, mind fokusnya Wim ini sebenarnya sama dengan meditasi. Yang saya sering katakan, maaf, saya nggak suka istilah meditasi. Ya, tapi saya belajar meditasi. Coba kan di Indonesia ini, teman-teman saya itu kan anti-meditasi. Begitu katakan meditasi, wah Pak Jarad sudah pindah agama. Pak Jarad sesat sekarang. Wah, dibilang sesat lagi gitu ya. Saya tetap beragama, teman-teman ya. Karena itu juga oleh kondisi seperti itu, saya mohon maaf kepada para pengajar meditasi, pengikut meditasi. Bukan saya munafik, ya. Tidak menggunakan istilah meditasi. Jujur kan saya bilang, saya belajar meditasi, ya dari John Kabat-Zinn. Tapi dalam program saya itu istilah saya ganti olah nafas, toh, toh meditasi tadi bentuknya olah nafas, gitu ya. Nah, yang saya ganti adalah memang kalimat-kalimatnya nanti kalau makanya kalau ini teman-teman di sini ada yang saya pengen tahu tuh, pelajaran pelajaran belajarnya John Jonkapacin ya, lalu anda cari di Jakarta ada ada ikut ya pelajarannya beda 100%, beda kalimat-kalimatnya. di sana ada meditasi gunung, meditasi pantai gitu ya. ya saya nggak ada kata-kata itu, karena yang saya ambil esensi. jadi sebagai seorang dokter, seorang yang ilmiah, saya belajar sesuatu tuh mencari esensinya. oh ini esensinya untuk fokus untuk relaksasi, untuk ketenangan batin. Nah, sama-sama untuk ketenangan batin yang hasilnya nanti saya yakin sama gitu ya. Buktinya misalnya apa? hormon stabil, tubuh alkali, saturasi hebat, sakit sembuh gitu ya. Maka untuk orang bisa fokus itu kan bisa membayangkan gunung atau membayangkan Tuhan, terserah kan? Gitu kan. Jadi makanya teman-teman yang beragama tidak perlu khawatir bahwa saya akan membawa teman-teman untuk tidak percaya bahwa Tuhan itu ada <laughs> bahwa Tuhan itu nggak ada gitu ya teman-teman akan tetap beragama karena seluruh kalimat saya tidak akan ada yang mengarah seperti itu juga tidak akan ada kalimat dari saya kosongkan pikiran gitu ya nggak akan ada tapi justru malah isi pikiran taruh pikiran kenapa itu sebenarnya mind fokus. jadi esensinya sama ya dan saya sudah praktek ya dan saya juga bisa mengendalikan hormon saya, saya bisa lepas insulin, lepas obat diabetes. Jadi kalau enggak ya saya enggak berani ngajar, ya. Nah, itu sekilas mengenai Wim Hof. Nah, sekarang kita balik ke tema mengenai cancer dulu, nanti kita balik ke Wimhoff, ya. Saya akan uh, perkenalkan dulu, ya. Ya, selamat pagi. Bisa di unmute Gavila? Pagi Pak Jarod. Ya, suaranya kebakaran keras. Ya, pagi, Pak Jarod. Nah, oke, suaranya. keras. Sekarang pagi. cukup. Ya, selamat pagi, Gavila. Ya, Terima kasih pagi. sudah hadir. Iya, sama-sama, Pak. Iya, kali ini saya tampil berbeda. Iya, <laughs> maksudnya saya tidak akan bertanya apa nilai-nilai yang Gavila dapatkan dari penyakit ini. Nggak akan saya nggak tanya itu, gitu ya. Iya, <laughs> Jadi, iya. itu di sesi yang lain, acara agama. Nah. Tapi saya mau bicara sekarang, fakta, data, teknis. Paling tidak, ya, Kavila bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang juga sedang bergumul dengan kenstrernya, yeah. karena saya percaya kalau sedikit disambungkan ke agama, ya Tuhan punya maksud memperpanjang umur Gavrila. ya tidak hidup untuk yeah. diri sendiri. Tapi ya boleh sih, nanti habis ini ngelesi musik atau ngelesin nari. <laughs> ngelesi vokal karena emang Gavrila seorang art yang kuat ya tapi Gavrila geser waktunya untuk memberikan pelatihan ngajar untuk bercerita dulu nah gini saya akan ceritakan dulu kepada teman-teman supaya lebih singkat ya bahwa Gavila pernah cancer stadium 2 kemo radiasi di Penang sembuh dua tahun lagi Saya ingat saya stadium 3 kemo radiasi saya lupa Jakarta atau Singapura sembuh dua tahun lagi kabul lagi saya nggak tahu itu kabul yang ketiga atau yang keempat nanti Grafila bisa reconfirm tapi yang pasti sebelum mengambil keputusan radikal tidak kemo, tidak radiasi pola hidup sehat pola nafas itu adalah kondisinya di stadium 4. nah Grafila boleh disampaikan datanya Grafila itu kanker apa sih uh, saya kanker kelenjar getah bening limfoma limfoma cancer wow masuk <tuh> so, termasuk kanker yang ganas karena sudah sampai di getah bening. Kalau nggak cepet-cepet, kadang-kadang harus di apa namanya itu uh, injek plasma ya, masukin sum sum tulang belakang. Uh, iya, sum tulang belakang. Dan nah, di... kanker getah bening betul ya, terakhir stadium empat ya? Terakhir ya. Itu sempat kemo radiasi berapa kali ya? Dua atau tiga kali sih? Jadi yang pertama itu kan stadium 2A, ya. itu kemo 6 kali radiasi 17x. Okay. Lalu itu 2015, terus 2017 itu relapse lagi, eh, stadiumnya langsung 4. Wow. Langsung 4, karena kan eh, cepat ya itu ya, padahal rutin kontrol, cuma... Itu 2 tahun kemudian masih. ya? Cedanya 2 ya. tahun ya? Gak, okay. nyampe, gak, gak, gak nyampe 2 tahun eh, Pak Jarot jadi kayak baru 1 tahun 9 bulan jadi belum lewat belum lulus 2 tahun. Kan dokter kok ada istilah lulus 3 bulan, lulus 6 bulan, lulus oh. ya belum ta 2 tahun belum lulus. Tambah lagi. kamu lagi. Gitu. Jadi itu satu tahun 9 bulan kayaknya itu relaps lagi dan kasusnya cepat 3 bulan sebelumnya masih kosong, tiba-tiba tiga bulan kemudian pas lagi mau cek itu udah banyak gitu loh. Udah metas, metase ke paru-paru ada yang nanya sorry wow. metasek paru-paru ada di leher segala cuma di paru-paru itu banyak sekali gitu loh itu kemo, kemo radiasi gitu ya uh, itu kemo lagi jadi yang 2017 yeah. itu kemo empat kali uh, sebenarnya disuruh high kemoterapi sih sama dokter yang kayak diinkubasi gitu ya yeah. uh, dengan terapi yang sangat-sangat uh, lumayan Pak ini ya menyakitkan ya cuma aku nggak pilih itu aku cuma kemo biasa doang Pak jadi okay. kemo empat kali, pulang ke Jakarta. Itu yang kedua kali di Jakarta, nggak di Penang. Lalu okay. radiasinya empat puluh kali di paru-paru. gitu. Itu sembuh ya? Nah, yang setelah yang 2017, itu udah radiasi berkali-kali. Kemonya juga dosisnya lebih berat ya pasti ya. Nah. Dengan ganti obat. Karena udah nggak mempan sama obat yang sebelumnya. Resisten. Jadi, harus ganti obat, lebih keras lagi sampai, sampai udah drop-dropan sih, sampai masuk UGD, sampai Untung pas di UGD sebenarnya hampir, hampir nggak selamat gitu. Karena kan pendarahan banyak, sampai putih, sampai pucat, sampai dokter bilang, dokter UGD, nih kalau bentar lagi, untung dibawa tepat nih, kalau nggak bakal... ya Nah, itu selesai uh, semua pengobatan 2017, itu Desember atau November, aku lupa. Muncul lagi, ternyata pas terakhir evaluasi PET scan itu, ada lagi di paru-paru gitu, jadi kayak muncul-muncul baru lagi gitu. Jadi yang udah di treatment bersih, tapi kayak mentah umpet gitu loh sama sel kankernya muncul lagi muncul lagi. Nah di situ ya. eh, saya udah putuskan ya. untuk stop lepas stop gitu. Ya. Jadi sebenarnya udah ke Penang sembuh hampir dua tahun, kambuh lagi, kemo radiasi lagi, sampai akhirnya memutuskan untuk tidak kemo, tidak radiasi. Ya betul. Oke. Nah, singkat cerita sekarang dari terakhir masih di stadium 4, tidak kemoterapi, tidak radiasi, ya itu sampai sekarang sudah berapa tahun? Uh, ini sekarang kan bulan Mei. Nanti bulan Agustus atau September itu sudah lima tahun, Pak. Oke, berarti ini acara udah lewat hampir lima tahun yang lalu ya? Iya. Dan 2017, dan. 17 kan, ya. 2022. Dan kira-kira dua tahun lalu udah periksa ya? dua ribu dua satu awal oke okay, berarti baru tahun lalu setahun lalu eh sorry pak sorry pak dua awal periksa periksa iya bersih bersih ya yang bersih, karena, bersih. Ya. Ya, yang bersih ya. itu ya. sebenarnya sebenarnya bisa sih cek dari setelah 2 tahun atau dari 3 tahun cuma saya fokus aja gitu nggak mau nggak mau cek cek medis dulu nggak mau disentuh sentuh dulu saya mau fokus aja latihan fokus apa yang saya jalanin cek ya, kemarin ini baru belum lama tahun lalu baru saya cek Awal sebelum jad. menikah ya <laughs> abis nikah malah malah abis nikah ya jadi, jadi sebenarnya banyak banyak kontra kontra dari keluarga kamu yakin gitu nah mau tapi kan maksudnya kayak belum tahu gitu loh ini ya <laughs> jadi baru ceknya itu setelah nikah di ya. 2019 nikah 2000 Eh, Agustus 2019 nikah, saya ceknya itu 2021 Januari pada saat mau mutusin punya anak gitu. iya. Jadi habis nikah dicek bersih waktu dulu kemo yang kedua kali yang stadium empat itu bahkan sempat diperkirakan akibatnya bisa mandul dan sekarang ini hari ini hamil yang berapa bulan ke berapa nih? Uh, uh, jalan 7 bulan. Ah. <laughs> Udah menggemuk sudah sembuh bisa hamil punya anak punya suami sehat lagi nah oke okay. sekarang kita masuk di detailnya ya waktu Gavrila mengambil keputusan soal mengapa kan sudah di episode yang sebelumnya yang ya tentunya alasan-alasan iman ya tapi sekarang waktu pola hidup sehat ya. itu tentu dibagi dua makan minum sama olah nafas oke okay. ya. saya akan lebih banyak nanti di olah nafasnya kalau makan minumnya sendiri, singkat saja. Gravilla ikut pola makan minumnya siapa? Oke, jadi saya jelasin dulu ya Pak, ya. biar teman-teman juga tahu. Jadi 2015, 2015 kan saya sakit terus 2016 saya sembuh. Saya ikutin uh, pola makannya Ibu Leong Pitlin, klub sehat. Ya. Ya. Saya sempat rutin itu sampai ikut campnya, sampai ikut ngeju, setiap sejam sampai ikut detox. Seperti yang teman-teman cerita di grup itu saya ikutin semuanya. Oh sampai terus, ikut ya, camp-nya ya? Sampai ikut campnya, sampai um, sempat vegan, sempat rutin semua produk-produk kelab sehat saya ikutin semua ngejus setiap berapa jam sekali kan ada detox yang tiga hari nggak boleh makan saya ikutin lemas-lemas ikutin segala macam rutin itu pak Pak Jarot. ngejus ngejus segala macam. Nah terus saya nggak tahu ya Pak saya ikutin dengan pola itu kan ini. Kembali lagi cocok-cocokan ya, bener ya teman-teman ya, hmm. um, rutin. Terus saya ada satu kali di tahun 2016 itu saya pergi ke Shanghai, saya sempat ambil beasiswa singkat, di situ pun saya dimasakin, jaga makan gitu banyak buah-buahan, pokoknya yang dianjurkan sama buliang pitlin gitu. Cuma mungkin kan nggak selalu dari makan ya, bisa dari stres, atau bisa dari terlalu lelah, atau tidur. Tidurnya larut atau apa, kan banyak dari dari berbagai sisi gitu. ya Saya nggak tahu kenapa saya udah jalanin itu. Saya relapse lagi Pak, 2017 awal. Dengan udah jalanin jadi vegan itu. Wow. Saya nggak ngerti. Saya sampai bilang, Tuhan, eh saya kok ini gini ya. Uh, saya udah jalanin gini gitu, kok masih kena gitu loh. Maksudnya kayak saya bingung gitu. Akhirnya, yang setelah 2017, kena lagi saya putuskan lepas itu akhirnya saya jalanin pola makan jadi pada saat udah putusin ya gini um, ambil jalan pola sebenarnya sebelumnya udah dibilang coba aja ke dokter Tansotien saya ikut pola dokter Tansotien datang gitu ke sana. Jujur rada kaget sih denger denger seminar, denger presentasi dokternya kenapa? Strik banget pertama dan Entar, wow. Saya stop dulu ya. Mm -hmm. Saya stop dulu sebentar ya. Mm -hmm. Saya juga saya waktu mau lepas obat diabetes juga ketan ketansutian iya. kaget. <laughs> <laughs> kaget stres juga sampai nangis sih. Kaget. sekali, gila sekali, ketat sekali. Yeah. Tapi iya, saya ya, saya sebut dari Tan Sotien. Oke lanjutkan, lanjutkan. Iya, iya benar Pak Jarod, saya tuh selepas semua obat sampai, maksudnya kayak teman-teman uh, yang di sekitar bilang, Frilla ada minum obat apa enggak? Enggak, pokoknya sejak ikut pola dokter Tan Sotien, saya cuma dikasih tabel menu, di, harus diikutin, jadi kayak orang ngeles gitu loh tiap Senin, Selasa itu makanya apa menunya harus rapih. Senin nggak boleh misalnya tempek-tempek Senin sampai Minggu. Selasa tahu sampai Minggu nggak boleh sesuatu yang baik kalau dimakan tiap hari juga jadi nggak bagus gitu karena saya pernah dulu ngejus rajin ngejus wortel ya Pak sampai orang oh, muka jadi kayak istilahnya semua nggak right. boleh istilahnya gak boleh berlebihan harus beragam nggak boleh rakus juga dan ya polanya itu ya. Dipantau ya, nggak boleh goreng ya gitu-gitu. Cuma proteinnya tetap banyak gitu, harus dilengkapi dengan karbohidrat, protein dan lemak. Ini saya eh, jelaskan detail atau gimana pak? Oke, okay, enggak apa-apa. Nanti kita okay. lanjut yang diolah nafasnya. Okay. Jadi, paling okay. tidak teman-teman ya tidak ada kesembuhan lepas obat itu tanpa usaha. Iya. Yeah. Jadi <laughs> saya sendiri waktu mau lepas obat diabetes itu saya belajar sama Tan Cucen tuh setahun gua minta ampun bahkan kadang maaf nih kalau kita nggak ikut gitu ya gua blok gitu ya di, dimarai <laughs> itu ya ge gebrak meja gitu ya dia gebrak meja gitu kalau nggak mau belajar ya sudah gitu bisa diusir gitu jadi galaknya tinggal mau sembuh apa tidak gitu ya maka saya kalau sekarang justru menghargai dokter-dokter yang galak gitu ya kan kadang ada dokter yang bilang ya makan ini boleh boleh boleh boleh gitu ya sampai Maaf nih, sampai meninggal dunia yeah. akan tergantung sama obat gitu loh. Memang butuh yeah, komitmen yang kuat sekali. Nah, sebenarnya kalau di belajar di Wim Hof, itu juga ada sesi komitmen gitu ya. Nah, oke, okay, sekarang kita masuk di olah nafasnya. Nanti kalau mau lebih detail ya di WA group dilanjutkan sama teman-teman. Bisa cuma sekarang, Dr. Tan Sucian, beberapa tahun terakhir ini dia kalau di Instagram bahasnya empati jadi empasi, makanan pengganti yeah, ASI. Tapi kalau mau datang ya silakan di Google diketik. Dr. Tan Sutien akan ketemu. Dan saya juga berkali-kali kalau rekomendasi di grup, baca bukunya Dr. Tan Sutien. Aku memilih sehat dan berbagai macam buku. Dulu saya borong semua bukunya. Pergi ke Tokopedia, beli buku semuanya Dr. Tan Sutien. Itu saya selalu mengakui juga, itu guru saya. Yang kedua, Dr. Elisabeth Subrata. judulnya Rahasia Umur Panjang. Itu sampai ke cara masaknya. Sama-sama wortel, masaknya gimana. Sama-sama brokoli, masaknya gimana. Itu lebih detail lagi ya itu itu juga saya merekomendasi ya dokter Elizabeth Subrata dia buka kelas kalau Tansutian pola makan menunya Elizabeth berata buka kelas masaknya bagaimana tapi memang sehat tanpa obat itu satu dengan perjuangan tanpa obat tapi dengan usaha dengan komitmen Nah sekarang kita lanjut dulu nanti soal menunya udah dapat gambarannya ya Uh, Ibu Liam Pitlin, soal apa-apanya, tapi jusnya segala macam perlu dimoderasi. Moderasi itu artinya nggak boleh, misalnya jus wortel bagus, lalu sampai berminggu-minggu gitu ya. Itu nanti bisa mencret, bisa ketik aja di, di Halo Dokter atau di Google bahaya jus wortel berlebihan pasti muncul. Nah, menurut saya, Transjadian itu sangat hati-hati dalam hal itu, dalam hal keseimbangan pola. Dalam keseimbangan menu itu, hati-hati sekali. Jadi, kayak saya diabet, nggak langsung, misalnya dua bulan, gulanya ngedrop turun gitu ya. Gulanya ngedrop, kolesterolnya naik, asam uratnya kambuh, prostatnya bengkak, BAB-nya susah gitu ya. Kalau dia nggak, dia nggak ada efek itu karena dia akan makan sayur tetap, bumbu tetap gitu ya. Mungkin sembuhnya agak lama. Oke, itu mengenai tansucian nah sekarang saya masuk nih ke olah nafasnya nih Gabriela <laughs> karena kita pengen, pengen tahu detailnya juga dari sisi ini gitu ya tadi mm -hmm. udah ada insight mengenai pola makan minumnya nah mm -hmm. bahkan sudah makan jus segitu aja ya sekian tahun masih sempat kampung lagi gitu ya sehingga perlu mm -hmm. dikombinasi perlu dikombinasi antara pola hidup sehat makan menu yang bagus olah nafas, olah tidur itu teman-teman nanti makin tahu kenapa dalam modul saya itu ada olah nafas, ada olah tidur, ada olah makan. tapi karena olah makannya kanker beda, diabetes beda, gitu ya. Saya tidak ngajar itu satu persatu. Nah saya lebih banyak ke olah nafasnya. Nah olah nafasnya sendiri ada yang olah batin, olah pikir. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Gavrila, oke okay, soal olah nafas. <laughs> tadi okay. kan udah udah minum jus jus pasti kabu kabur lagi tadi ceritanya disambungkan ini ketemu apa lagi nih yang membuat bisa sampai sekarang nggak kabur <laughs> ya jadi sebenarnya 2017 saya udah mengenal olah nafas ini yang benar yang Pak Jarot bilang istilah meditasi itu diganti itu saya setuju karena sampai saat ini saya nggak mention meditasi kenapa banyak orang jadi kontra ke saya aku Gavrila jadi belajar meditasi sih Bener, kok kayak tindak agama, jadi atau apa, kayak kayak orang jadi menilai saya negatif. Jadi saya latihan, bener, saya bilang latihan nafas. Latihan olah nafas dari Tuhan, Tuhan kasih nafas buat kita. Nah, jadi sebenarnya saya sudah mengenal itu dari 2017, awal, pas habis relapse. Cuma saya masih takut, kayak masih, aduh, kan masih kayak, mindsetnya kalau oh, enggak kemo nih, gimana nih, harus tetap kemo gitu. Padahal om saya udah bilang, coba. Gak harus kemo gitu. Cuma saya masih kayak kekeh gitu. Harus kemo, harus radiasi. Udah kenal tuh sama olah nafas. Jalanin. Sempat ru, sempat rutin. Terus keputus. Karena kemo radiasi. Jujur. Kalau teman-teman jalanin olah nafas. Sambil kemo dan radiasi. Kalau aku pribadi. Aku gak kuat. Karena kemo radiasi. istilah kita dihantemin obat. tuh lemes minta ampun kan. Belum pakai muntah. Belum pake mual. Belum pakai lemes banget gitu ya. Untuk latihan olah nafas itu butuh keadaannya prima gitu butuh untuk kita bisa ngumpulin energi kita buat berlatih sedangkan chemo sendiri udah, udah tepar duluan jadi disuruh latihan tuh udah jadi jadi gara-gara kemoradiasi aku sempat putus tuh Pak 2017 sempat udah nggak jalanin olah nafas karena terlalu lemah kondisinya untuk kem uh, untuk jalan olah nafas nah setelah 2000, setelah selesai treatment terus di, di pet scan masih banyak lagi saya baru radikal tinggalin itu semua kemoterapi, radiasi saya mau fokus olah nafas. saya minta bantuan untuk e, dibantu latihan gitu dengan guru saya, e, minta dibantu gitu ya untuk bisa komit konsisten latihan karena saya lepas benar-benar ini Benar-benar lepas obat cuma dari pola hidup sehat, minum vitamin, vitamin yang dikasih sama dokter kan ada e, apa namanya e, kandungannya berapa setiap, setiap setiap makanya setiap ada teman-teman yang nanya, frila vitaminnya apa saya nggak bisa jadi dokter teman-teman karena kan setiap orang vitaminnya kebutuhannya beda-beda. Jadi saya nggak mau kayak, oh ini vitaminnya. Karena setiap kebutuhan badan orang mencocokkan beda-beda, mesti cek dulu darahnya, segala macam gitu. Nah saya cuma ngadali vitamin, rubah uh, pola makan, terus saya uh, mulai itu. Peng, tahu pulang dari dokter, tahu udah mau putusin mau olah nafas, mulai dari hari itu nggak babi bu. Gak pakai, ah nanti deh, atau besok deh. Enggak, senin itu misalnya misalnya minggu di senin semen aku langsung mulai jalanin. Dan itu jalaninnya gak langsung cuma sejam. Langsung 2 tiga jam. Aku langsung coba paksa diri aku untuk ekstrim. Jadi mungkin kok oh, ekstrim banget ya. Cuma memang aku langsung kalau udah mau terjun, orangnya totalitas gitu, apapun gitu ya. Sebenarnya di luar sekuler pun e, begitu gitu. Jadi ya, e, mendisiplinkan diri gitu. Sehari langsung tuh Pak, nanti 3 jam. Tiga jam empat wow. jam itu dur dur ya enggak enggak pagi sejam oh. terus Siang. Uh, satu jam satu jam tuh satu sesi ya teman-teman jadi ya. satu jam satu sesi uh, habis itu istirahat minum dulu uh, mau toilet segala macam atau makan terus break nanti jam 10 itu satu jam uh, lagi satu jam lagi nanti pecah sore dua uh, sejam terus malam sejam gitu. oh. ada juga kadang-kadang oh. maraton dua jam sejam minum bentar terus sejam lagi terus pecah dua jam yang itu sore emang malam gitu pak. terus tiap hari pak itu sampai berapa bulan atau berapa tahun atau berapa minggu ah kan orang suka nanya frilah ini latihan kerasa gak gini gini aku cuma bilang gak usah dipikirin latihan terus terus gak usah di stressin ini gimana ya aku jujur sampai ditanya sama guru olah nafas aku kamu gak cek Aduh, saya udah punya keputusan, saya nggak mau cek. Dan jujur dari dokter Tan sendiri, dia nggak mau nanganin pasien kalau dia nggak kemo. Tapi aku udah nangis depan dokter Tan. Saya udah punya keputusan. Saya nggak mau kemo. Mau dokter ngomong A, ah, mau ngomong dokter paksa saya harus kemo, saya nggak mau. Karena dari pihak dokter kan dia medis ya. Dia nggak mau disalahin kalau saya nggak kemo. Terus kenapa-napa? Nah, saya bilang, saya udah putusin, saya mau jalanin ini. gitu loh Jadi ya, Ya pro kontra nih pak. Jadi jalanin dokter tan, dokter tan harusin saya kemung, saya nggak mau. Saya jalanin ambil yang baik dari dia. Saya tetap jalanin olah nafas ini pak, gitu. Wow. Oke. Wow. Jadi, okay. jadi uh -uh. yang sempat sempat tiga jam tiga jam tadi berapa uh. lama tuh akhirnya? Berapa bulan? Uh, oh ya, sorry sorry. Um, jadi itu saya jalanin yang rutin ya sekitar uh, kurang lebih tiga setengah tahun lah. Wow. Kurang lebih itu. 3 Tapi 3 mulai tahun. Iya tapi mulai belakangan ini satu setengah setengah satu tahunan belakangan ini saya cuma latihan 1 sampai dua jam untuk maintain. Tapi tetap rutin latihan. Satu dua jam itu dipecah ya? Dipecah dipecah. Jadi kayak nah. pagi sekali, malam sekali gitu. Iya, kan sekali hmm. kalau satu rate teman-teman ya kalau satu ride-nya Wim Hof itu kalau misalnya enam rate satu kali 6 itu satu jam. Hmm. Kalau metode dasar satu readnya itu cuma 30 menit 20 menit. Jadi kalau misalnya satu jam, nanti bisa dikombinasi. Oke, sekarang saya masuk lebih ditin seolah olah nafasnya. Tadi mm. kan misalnya satu jam, satu jam, satu jam, jadi tiga jam. Kalau empat kali, satu jam, satu jam, jadi empat jam. Mm. Satu jam itu secara teknis olah nafas yang mana yang enggak Vida lakukan? Uh, nama teknisnya Gimana cara, tuh... cara, nafasnya? cara nafasnya gimana? Oke, oh, oke. Okay, okay. Jadi yang saya pelajari itu adalah lidahnya tuh naik ke langit-langit. Pentok, -langit. ya. Mm. Lidahnya pentokin ke langit-langit. Mm -hmm, gigi katup. Ya. tutup. Heem. Mm -mm. Jadi bukan bukan gini, tapi Heem. Mm -mm. tapi tutup ya, mulut tutup ya. Heem. Mm -mm. Mulut ketutup. Dan naik tutup, ke atas. Heem. Giginya giginya ketemu. Heem. Mm -mm. Mulutnya ditutup, senyum sedikit. Heem. Mm Heem. -mm. <laughs> mm -mm. mm -mm. ya. Naik ke atas. Nah, itu lalu posisi bisa tegak. Bukan enggak boleh enggak boleh bongkok gini karena kan ada energi yang berputar di tubuh. Dia Harus tegak. duduk tegak harus ya. duduk tegak iya nggak, nggak boleh begini kadang-kadang kita kalau lagi latihan nih setengah jam udah mulai lama membongkok ingat lagi tegak harus tegak lagi, lagi. tegak Oke. lagi lalu tariknya tuh dari hidung keluarnya dari hidung juga kalau yang saya pelajarin yang metode yang pertama ya. keluar apa tarik dari hidung kalau dari hidung tariknya itu normal tarik nafas normal pas buangnya itu pelan-pelan jadi istilahnya kalau mau dihitung tuh misalnya nih tarik itu lima detik kira-kira buangnya itu delapan atau sampai 10 detik, demang pelan-pelan oh. uh, buangnya itu jangan sampai kita tidak terdengar nafas kita tuh kayak lembut banget buang lagi. Hmm. Nah pa pada saat kita nafas nanti nafas itu bukan pikiran kosong kan orang suka salah kaprah ya ih pikirannya kosong nih nanti jadi kesambut atau apa enggak justru kita harus fokus sama nafasnya. Jadi pada saat merem kalau aku lebih ke titik tengah sini aku fokus sama nafasnya. Nah, pada saat kita lagi fokus ini, padis, pad pasti ada pikiran lewat, apalagi ibu-ibu, aduh, udah masak belum nih, nganter anak atau ini, segala macam kerjaan, deadline, balik lagi. Selalu gitu, kalau udah mulai otaknya, udah mulai muter-muter kemana-mana, balik lagi terus. Nanti lama-lama, makin sering latihan, makin fokus. Mungkin awal-awal buyar banget, nanti gatel lah, latihan tuh bisa gatel-gatel gitu. Gatul garuk aja, nanti lama-lama itu semua, aku awal-awal kayak sneon, Pak, dah telah apalah, pengen ke WC lah, pengen kencing tapi lama-lama itu, lama-lama kayak kekikis gitu, lama-lama bisa fokus, bisa enak, sampai kayak bawa suasana gitu, sampai kayak bisa nikmatin, sampai berasa panas akhirnya badannya, semuanya, hmm. nah, lalu pada saat latihan lagi, itu perut yang bagian bawah itu ditahan, jadi kayak orang, istilahnya kayak orang balet loh Pak, Kan kalau orang balet atau cewek biasanya perutnya nggak boleh dibuncitin gitu. Kayak harus ditahan. Tapi bukan nafas yang ditahan ya. Perut bawah yang jadi dikencangin gitu. Jadi itu kayak energi bisa lebih kekumpul, lebih maksimal. Perutnya ditahan yang bagian bawah. Terus tepatnya nafas. Ya, gitu. Nah, selain ini, selain duduk. Kalau teman-teman misalnya posisinya lagi kemo, mau tahan, boleh tiduran, eh boleh dalam posisi tidur, tapi kayak tegak gitu lurus tangan di samping. atau mau di sini bebas, ya. uh, uh, gini boleh, gini boleh bebas, atau begini gitu ya. Uh, tegak, duduk, duduk di kursi ya, bukan bersila. Ya. Uh, bersila bagus itu, Pak, justru bersila. Aku dulu suka bersila, kadang-kadang awal-awal kesemutan, cuma bener yang Pak Jarot, Aku pernah lihat Pak Jarot juga, kan punya channel itu diganjel bantal emang benar teman-teman jadi aku selalu kalau latihan pakai ganjel bantal jadi bersila kita eh, bokongnya agak naik dikit gitu loh jadi posisinya nggak benar-benar bersila karena aku suka kesemutan jadi aku pasang bantal agak naik dikit latihan bersila dan biasa latihannya karena kan kita energi kepake ya kayak bisa Oke olahraga istilahnya gitu energi untuk energi kita kepake untuk healing penyakit kita hmm. nah untuk healing jadi di sana apa saya saya latihan ya pak ada satu orang gitu loh, bantu saya dia saya nggak kasih tahu kalau saya tuh di mana kankernya saya diam aja dia tahu kamu lagi healing ya di paru-paru kamu di banyak nih di sini tumornya sini sini sini tuh lagi healing saya cuma latihan aja tuh pak saya nggak belum cek masalahnya kan jadi nggak tahu gitu ya hmm. ehm, <tuh> latiannya biasanya kalau saya rutin dulu bener yang ibu liang pitlin bilang harus lengkap new start harus lengkap nggak boleh cuma Latihan olah nafas sama cuma pola hidup Pola hidup itu keseluruhan ya Bangun harus eh, Setiap hari harus olahraga Harus rutin Terus tidurnya juga sih cukup tim 10 gitu gak boleh lewat Sama 10 udah gitu Udah mesti pules Jangan begadang-begadang Jadi harus satu kesatuan Nah biasa latihan olah nafasnya itu Aku rutin pak Tiap bulan ganti hawa Ke puncak Gitu ya kalau di rumah aja juga gak apa-apa sih. Cuma cari mungkin tempat yang tenang atau mungkin di AC biar gak panas. Karena cepat lelah kalau latihan di tempat yang panas ya. Harus yang sejuk gitu. Mau di outdoor bisa, mau di indoor. Tapi saya bisa nyalain AC kalau di indoor. Kalau di outdoor saya pergi ke Cibodas atau yang hijau-hijau gitu, yang dingin. Jadi ya, lebih banyak, maksimal. Banyak lebih. pohon kan banyak oksigen. Betul, betul. Jadi begini ya. lebih maksimal latihannya. Oke, okay. nah secara teknik ada metode yang lain tarik lepasnya. Oke, okay. oke, okay. jadi itu yang paling metode yang mendasar ya yang saya biasa latihan. Oh, satu lagi, jadi ini yang pertama dulu yang saya pelajarin itu buangnya itu nggak boleh kayak kayak putus-putus gitu, buangnya ya. nggak boleh. Karena okay. aku dulu sempat paru-parunya mungkin karena banyak umur atau gimana kayak tersendat-sendat gitu nafasnya, jadi disuruh latihan tuh denger kayak halus, halus, halus. Okay. nggak boleh kayak kalau nah, nanti teman-teman mungkin latihan sadar, gak sadar, aku kayak gini latihannya. Hmm. Kayak ada kayak ada macet-macet gitu. Nah, itu dilatih gak berubah, boleh. boleh harus oke. Okay. Nah, uh, terus biasanya kalau awal latihan uh, disaranin, kalau bisa gak usah pakai lagu dulu, karena kan pasti gak fokus ya. Aku sekarang udah latihan lama mau pakai lagu yang apa-apa, lagu yang relaksasi yang lembut gitu itu bisa aku awal-awal nggak pakai Pak nggak pakai musik karena jujur belum konsen gitu nanti kalau udah mulai konsentrasi teman-teman rasa udah oh oke okay nih udah bisa fokus nih nyalain musik itu yang lembut Oh iya iya oh. iya Oke okay. jadi, jadi bisa itu di... yang itu yang pertama Pak nah yang kedua ini Uh, jujur waktu latihan saya nggak tahu namanya, Pak. <laughs> Karena nggak, yang ngajarin nggak kasih tahu ini metode siapa. gitu Makanya kalau teman-teman nanya, ini metode mana? Setelah ngobrol sama Pak Jara, oh, tahu ini John Kadbatsin atau apa. gitu Istilah yang bikin gitu loh. Nah, yang kedua ini saya diajarin sama orang. Dia belajar beda diri gitu loh ya, Kak uh, Dia secara sukarela gitu bantu aku. Dari sekian pasien di ruang olah nafas, aku doang yang diajarin. Karena dia kaget ngeliat energi aku besar di badan. Dia cuma lewat, dia bisa lihat energi orang. Dia ngeliat, wow, energi kamu gede banget. ya Karena saya latihannya 3-4 jam gitu langsung. Nah, dia ajarin satu metode nih, Pak. Jadi, set yang ini agak susah nih. Jarang di, ini saya latihannya dulu sih. Cuma 3 tahun pertama, habis itu. Sekarang udah gak latihan yang itu. Karena jujur capek banget. Okay. Uh, ini langsung kataku tahu cara okay. itu metode yang mana. <laughs> oke <Okay, laughs> ya. pak, ini saya jelasin lagi lagi pak yang kedua nih. Ya apa pak, nanti biasa saya saya okay. ya, kita bagian tahu sih nanti kan detailnya saya bisa ajarkan itu di okay. modus yang mana gitu. Oke okay, oke. Okay. Ya, ya nggak apa pak, biarin aja uh, nanti yang yang tadi yang pertama saya udah nangkap ya tarik bongkar uh -huh. pelan, lalu metode yang kedua diajari apa ini? Oh ya, ya. yang kedua saya tarik nafas. Dari hidung, sorry. Nah. Tarik napasnya agak kencang ya. ya, bukan yang kalau tadi kan normal. Kalau ini kan? Ya. Terus tahan perut ya. dikencangin, tahan 10 detik. Ya. Terus buangnya dari hidung, tapi buangnya pelan-pelan juga. Oke. Okay. Iya, tapi perutnya harus kencang banget pak. Ya. Nah ini pertama, kedua yang maksud ini metode dua ya, metode dua ini yang tahan tarik tahan 10 detik buang sudah ya. selesai sepuluh kali ya sudah selesai sepuluh kali akan ajarkan hmm. di modul 3, teman-teman ya yang teman-teman hmm. yeah. belum ini itu nanti namanya nafas segitiga kita akan ajarkan juga oke okay. hmm. terus ada lagi <laughs> itu uh, Dih, dua jadi segitiga, dua dua dua metode ya uh, nafas segitiganya itu ada lima tahap pak benar kan, nih pak perut okay. aku yeah. tahan kencangin terus kalau udah bisa pundak kencangin dada kencangin ulu hati, terakhir kencangin tangan. Waktu detail banget tuh. Itu jadi bertahap diajari nama orangnya. Jadi kamu latihan perut dulu kencangin, terus minggu depan ketemu, oke, okay, udah ada progres, latihan kencangin dada, eh pundak, kencangin, gitu. Oke, okay, kayaknya nanti perlu datang wow. lagi nih, <laughs> biar kita ternas satu-satu. Oke. Okay. <laughs> iya iya, itu banyak pak <laughs> yang itu. Oke, okay, nanti kita akan kalau gitu nanti jauh -jauh, datang lagi nih ya, nanti iya, ya. Terlupa. Oke okay, teman-teman kita biar bisa mencerna satu per satu, saya langsung juga akan ganti ganti rencana ya hari ini tadinya rencana saya mau ngajari BIMOV 2, saya ganti aja kita belajar metodenya eh, Davila yang pertama itu sebenarnya kita sudah belajar ya yang metode body scan. Jadi oke okay. terima kasih Gabriela saya tahu Gabriela akan akan ada ngajar, belajarnya ya, belum ya. belum pak. <laughs> <laughs> ya saya akan akan nanti kita akan ketemu Gabriela lagi ya tapi sekarang kita akan masuk ke belajaran saya akan jelaskan lalu kita praktek ya. termasuk yang tadi metode dasar yang nafas segitiga yang pakai ditahan-tahan tapi kita yang gampang dulu. Oke okay. terima ya. kasih Gabriela nanti Makasih, pak saya harapkan terima kita tawaran. bisa ketemu lagi ya untuk lebih detail lagi. Oke, makasih Ya, teman-teman, ini ya melihat apa yang Gavila sampaikan, saya robah. Hari ini kita nggak belajar BIMBOV 2, ya. Supaya kalau nggak, nanti jadi nggak nyambung dengan apa yang Gavila eh, ceritakan. ya. Tapi yang pasti, kita mendengar bahwa tidak mudah untuk bisa sembuh tanpa obat. Tidak mudah untuk sembuh kalau mau radikal tanpa kemo tanpa radiasi kalau saya aja ya saya diabet ya tapi saya radikal ikuti Tanjotian ikutin Elizabeth Subrata sampai dulu istri anak saya tuh semuanya aduh Pak makan hidup cuma sekali Kenapa susah banget makannya gitu ya tapi melihat progres saya bukan hanya sembuh dari diabet saya badannya slim perut saya kecil ideal bahkan waktu usia tes biologis di apa usia metabolisme tubuh, usia biologis saya di tes, saya makin muda, makin muda gitu ya. Bahkan sekarang menurut saya 44 tahun, maka sekarang istri anak saya ikut semuanya pola hidup makan sehat gitu ya, low karbo dan sebagainya. Nah, itu belajarnya panjang. Nah, kalau mau gampang dan murah saya beli bukunya Tarsustan atau Elisabeth Sebrata ya, karena kalau datang ke kelas sekali lagi ya itu akan habis puluhan juta juga kalau maksudnya itu kelasnya sekian tahun gitu kan satu kali datang kan ada ada ada harganya. Nah, sekarang soal olah nafasnya, olah nafasnya sebenarnya dari Wim Hof sendiri lengkap ya. Cuma kalau ikut modul yang main fokus, dengan berbagai teknik olah nafas itu bayarnya mahal. Nah, sekarang kita belajar apa? Wim Hof satu, yang tarik. <tuh> Tarik lewat hidung keluar lewat mulut. Tujuannya apa? Alkali. pH darah naik. Terindikasi dari urin. Tapi kalau mau detail ya pH darah, ya kan. Saturasi naik terbukti. Teman-teman udah pasang oximeter dan cek sendiri saturasinya naik. Dari berbagai link yang tadi saya beri, saya sampaikan di, di YouTube, ketik lagi aja Wim Hof studi. Nanti akan ada penjelasan mengenai hubungannya dengan imun, hubungannya dengan produksi sel-sel pembunuh sel kanker. Jadi dalam tubuh kita itu ada sistem imun, di mana ada sel yang memang tugasnya membunuh makhluk-makhluk asing atau sel-sel yang tidak benar. Nah, itu meningkat. Jadi memang itu alasan-alasan ilmiah yang disampaikan oleh para ilmuwan menganalisa metodenya Wim Hof. Ya. Setelah vinvoff yang tarik hidung luar mulut, sebenarnya ada juga main fokus itu tarik hidung lewat hidung. Nah, saya ngambilnya dari John Kabat-Zinn, dari dokter Patricia Garbang. Nah, kalau yang Patricia Garbang atau Baiteko itu persis yang tadi gavila sampaikan, termasuk soal lidah. Lidahnya? Nah, eh, jadi lidah ya? Tempel di langit-langit. Giginya dikatupkan. Tapi lidahnya naik angin-angin, mulutnya ditutup, tersenyum, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Itu sebenarnya pai ya, atau Patricia Garbang. Nah, waktu saya belajar di John Kabat-Sin, guru saya, saya tanya soal lidah ini, dari sisinya dia, dia bilang nggak banyak ngefek. Itu ngefeknya tersembunyi untuk fokus. Supaya kita pikiran nggak kemana-mana, termasuk jari yang seperti ini, saya pernah jelasin. Nah, saya tidak ajarkan ya, karena sebenarnya selama kita bisa nanti olah pikir, olah hati, jarinya begini atau begini, sama yang pasti kalau jari begini itu ya terbuka, itu nafasnya bisa, nariknya lama, bisa sampai 12 detik ya. Kalau begini, teman-teman begini, coba tarik nafas pendek banget. Kenapa ini kayak emosi marah tertutup? Dada tertutup, semuanya tertutup. Kita terbuka. Tarik nafasnya bisa lebih panjang, ya. Maka ini udah pasti saya ajarkan tangan terbuka. Nah, ketika kita masuk metode Wim yang modul Mind Focus atau Metode John Kabat-Zinn, nah kita masuk berbagai teknik olah nafas. Teknik olah nafasnya yang kita sudah saya kita belum workshop ya, karena kan baru-baru yang kedua. Tapi kita praktek di pagi hari. Kalau teman-teman ikut yang jam 6 pagi hari, senin sampai jumat, kita pernah uh, olah nafas ucapan syukur atau water breathing thankful. Nah, itu kan saya ajarkan tutup mulut, senyum, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Nah, soal jumlah tarikannya ini olah nafas ini tarik lepas jumlahnya itu penting. Saya berikan latar belakangnya supaya teman nanti bisa customize ya. Kalau yang kita praktekkan nanti ya kita bisa ulangi nanti water breathing ya. Tapi gini diberikan istilah kalau sama Lukas Rockwood itu ada water breathing, ada whiskey breathing. Nah sekarang penjelasan ilmiahnya dulu bernafas itu berhubungan dengan autonomic Nervous system, ya, autonomic nervous system, di mana manusia secara umum, kita ini kalau bernafas tanpa olah nafas, ya, hidup sehari-hari itu biasanya tarik lebih panjang daripada lepas. Nah, padahal tarik itu sebenarnya stres, tekanan walaupun oksigen naik, tapi secara psikologis itu stres. Lepas itu relaksasi, ya tarik itu stres, lepas itu relaksasi seperti kalau orang Korea jing yang, kalau orang Indonesia biar gampangnya seperti jungkit jungkit. Bicara lebih bagus lagi keseimbangan. Nah, John Kabat Sin mengajarkan mengenai keseimbangan hormon karena banyak penyakit terjadi ketidakseimbangan hormon. Kenapa sih kanker muncul? Karena ada inflamasi, kurang antioksidan sehingga selnya DNA-nya sel DNA error, muncul sel kembar error, sel error kembar, yang kalau jumlahnya sepuluh ribu bisa terdeteksi sebagai kanker aktif, dimulai dengan ketidakseimbangan hormon, mengembalikannya, kita seimbangkan hormon. nah Keseimbangan itu nafas yang imbang, di mana tarik dan lepas sama. Teman-teman sehari-hari itu lebih banyak, misalnya nariknya itu, katakanlah 3-4 detik, keluarnya cuma dua lebih pendek gitu ya tapi ini bagus buat naikin oksigen saturasi dan pH kalau kita bikinnya lebih pelan ya nah makanya wimbof itu sebenarnya tarik lepasnya itu kira-kira sama ya kadang lebih banyak nariknya sedikit ya bisa hampir sama tapi tapi ritmenya pelan bukan seperti biasa kita kan tarik lepas tarik lepas tapi sebenarnya gitu kita lepasnya lebih pelan lebih pendek Nah, dalam metode-metode mind focus, seperti tadi yang diceritakan Gavrila, itu melepasnya pelan-pelan. Kalau teman-teman ada yang ikut selain grup kanker, tapi di grup olah nafas yang lain, yang saya, olah nafas saya, tapi angkatan sebelumnya, itu seperti yang namanya whiskey breathing, untuk orang-orang insomania, untuk orang-orang yang denyut jantungnya terlalu tinggi. Maka tariknya empat, buangnya 6. Tariknya 6, buangnya 8. Kalau tariknya 8, buangnya 12. Jadi tarik misalnya 6 kali. Tarik tuh 2 3 4 5 6. Buangnya 8. Tuh 2 3 lebih pelan. Ya, buangnya lebih pelan. Mulut ditutup. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Jadi kita sekarang ini udah lewatin Wim Hof ya. Kita masuk metode boleh disebut John Gabbard, boleh baik atau kombinasinya. Tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, buangnya pelan-pelan. Makin pelan buangnya, jadi harus lebih lama daripada nariknya. Tapi ini tidak berlaku untuk semua orang, ya. Makanya saya akan lebih jaga, Lebih senang saya menjelaskan dasarnya. Nanti teman pilih yang mana. Bagi semua orang, maka tarik 6, buang 6. Tarik 8, buang 8. Kalau saya mengajarkan yang water breathing, kita ucapan syukur, sampai nanti mindful atau healing terapi, tarik 6, buang 6. Tarik 8, buang 8. Ini seimbang. Nah, teman-teman maka tak suruh beli oximeter. Kalau denyut jantungnya itu tinggi, buangnya tarik 6, buang 8. Tarik 8, buang 10. Buangnya tadi, seperti yang juga Gadwila katakan, Nah, kalau kita hanya kuat hanya kuat 4, maka yang keenam itu pasti kita akan tanpa dikasih pelajaran pun teman-teman akan mulai tahan perut. Ya. Kalau 6, begitu 8. Jadi gini, oke saya peragain ya. Kita tarik tarik pelan-pelan ya. Nah, ini perut maksudnya narik agak gede sedikit udah enggak kuat seperti tahan perut. Tapi kita lanjutkan lagi sampai 8 atau 12. Nah, Otomatis kita dadanya naik. Itu sampai 8 misalnya. Tapi hitungannya sampai 10. Di situ saya masuk yang tadi Gavila katakan mulai tahan dada. Jadi tarik sebentar, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Tidak kuat, tahan perut, ya lepasin lagi. Berarti kita enam kali. Tarik 6, nanti buangnya 8. Tahan perut. Kalau tahan dada kembungin perutnya waktu narik ya kembungin perutnya sedikit pentop, kembangin dadanya waktu kembangin dada otomatis pasti perut kempes karena nggak bisa kembangin dada perutnya tetap pendut gitu ya. jadi perutnya akan, akan pasti akan akan mundur waktu kembangin dada jadi kalau misalnya saya pas duduk ya saya akan ke waktu nafas tuh sebenarnya saya perutnya dulu lalu saya nah waktu begini ini perutnya ke dalam itu otomatis akan tahan perut Lalu karena 12 detik atau 8 detik, waktu kembangin dada akan berhenti. Nah ini akan menahan dada, menahan tadi punggung, gitu ya. Itu berarti tahan dada, tahan punggung. Kalau balik, kalau saya ngitungnya nanti sampai 8 atau 12, tarik nafas tuh 2, 3, 4, ini mulai tahan perut nih. 5, 6, dadanya udah mulai kembangin. 7, 8, tahan dada. 9, 10, tapi kalau teman-teman nggak kuat, dadanya sakit, lepaskan aja. Jadi tadi sampai 8 hitungan. Sampai nanti bisa kuat sampai 12 hitungan atau paling enggak 10 hitungan. Nah, buangnya pelan-pelan. Kalau nariknya 10, buangnya 10. Tariknya 6, buangnya 6. Itu namanya water breathing. Ini keseimbangan hormon. Ya. Jadi kalau secara nanti di YouTube atau kalau berikutnya saya bisa tunjukkan daripada saya cari-cari ya. Itu waktu kita tarik itu malah hormon adrenalin, hormon kortisol. Dibutuhkan juga waktu lepas. Ini hormon yang lain, ketenangan. Nah, kalau kita imbang, hormon imbang. Tapi orang yang hormonnya tidak seimbang, denyut jantungnya nggak imbang, ya, atau banyak orang stres, sehingga bahkan ada namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini memicu inflamasi. Inflamasi memicu peradangan, memicu juga kanker. Nah, supaya... Stres oksidatifnya ini berkurang, buangnya lebih pelan daripada nariknya. Nah orang kanker kan kebanyakan stres oksidatif, ya itu buangnya bisa sama minimal sama bisa lebih lama sedikit pelan. Kalau buangnya putus-putus kayak kavila tadi, itu buat orang yang selalu ngantuk tekanan darah rendah itu namanya kavi breathing. Bahkan itu pun bisa diperlukan. Anda bisa masuk YouTube atau nanti di modul saya sekian akan ketemu juga ya bahkan yang yang jenis. Jadi nah olah nafas, tapi cuma gini 25 kali. Buang terputus-putus. Ada pasang pas ada pasang oksimeter dan jantung naik. Jadi olah napas ini memang bisa untuk tujuannya mau apa gitu ya. Ketika orang kanker malah nggak boleh putus-putus tapi orang yang ngantukan pengen seger, namanya coffee breathing, malah disuruh begitu. Nah, akhirnya kita belajarnya modulnya pelan-pelan ya. Jadi, kita akan belajar tarik pelan-pelan, buangnya pelan-pelan ya. Tarik pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Jadi, ini sebenarnya sambil bernafas seperti ini. Kalau kita melakukan body scanning, ya, kita olah nafas body scan sambil bernafas seperti ini kita mengucap syukur kita jadi olah, olah nafas thankful tapi narik pelan pelan nah teman teman kalau mencoba sih silahkan saya udah pernah coba sih yang tadi lidah tentokin ke atas itu atau saya enggak merasakan manfaat karena kurang lama mencobanya tapi saya pernah coba juga dan waktu itu guru saya bilang enggak penting pak itu gitu ya sudah gitu ya nah tapi kalau gavila dia bersaksi memang dia pakai hal itu untuk ketika Meditasi atau olah nafas untuk cancer, ya. Kalau mencoba sih, semuanya tidak ada salahnya dicoba, ya. Nah, cuma kalau menurut dokter John Capaccin, itu enggak, enggak. Bukan satu hal yang uh, penting, tapi nafas penting, tarik pelan-pelan, lepasnya pelan-pelan, itu kenapa, supaya kita ada mencapai keseimbangan hormon. Dan, nah, bedanya begini: kalau Wim Hof itu memang saturasi dan pH itu naiknya luar biasa, ya. Nah, kalau metode ini, itu kan untuk ketenangan batin ketenangan pikiran, mengendalikan hormon. Kenapa? Tadi kan kanker ya, kanker itu udah harus makan pakai menu ini, menu itu, jus ini, jus itu. Makanya sebutuh butuh testimoni itu supaya realistis ya, enggak enggak enggak berpengharapan juga over. Tadi kan Gavila 2015, 2000, lalu pakai jus segala macam 2017 kambuh lagi. Artinya enggak enggak enggak cukup satu ilmu kan. Setelah dengan jus dengan makan sehat Tentunya harus dikombinasi juga dengan olah nafas. Jadi sebuah bukan bukan sebuah program yang pendek, kecuali ya saya nggak tahu ya ketika di supaya dia persaksi tiga minggu sembuh itu kan satu hal yang lain lagi. Tapi menurut saya realistis adalah ketika kita supaya juga tidak namanya PHP gitu ya dikasih pengharapan palsu. <laughs> Tapi ada juga yang ekstrim itu kan tiga minggu sembuh itu ya. Nah, kalau saya pernah dengar dari pelajaran-pelajaran lain itu sebenarnya tiga bulan itu cukup cukup realistis. Untuk kalau kita berlatih sungguh-sungguh diiringi dengan makan yang sehat, maka sebenarnya tiga bulan cukup ada harapan. Karena beberapa teman yang ikut yang ikut kelas saya aja ada dua bulan yang sudah lapor memang belum sembuh ya. Tapi kayak misalnya penjolanya mengecil, insomnia lepas, gitu ya. Nah, sekarang kita praktek aja ya. Saya akan kita ambil sebentar. Saya audionya sebentar. Apakah saya sudah ada yang eh, tadi saya siapin Wim Hof, tapi menurut saya jangan supaya nyambung dengan apa yang diceritakan dan kita pelajari hari ini sebentar saya hmm. ini waktunya berapa lama ya oke okay. ini saya ada audio setahu saya ini yang tarinya 6 lepasnya 8 Jadi kita hanya praktek 10 menit teman-teman rasakan Nah, ini sebenarnya termasuk, kalau ini ya tadi, kalau kalau kalau berarti kondisi khusus ya. Kondisi khusus itu sedang cancer, ya, berarti sampai satu jam, tarik 6, buangnya 8. atau tarik 10, buangnya 12. Kalau bagi yang bukan cancer, ini sebenarnya hanya boleh sehari sekali, bahkan sebenarnya disarankannya hanya malam hari, ya. Kalau bagi yang biasa, yang boleh berkali-kali itu yang tarik enam, buang 6. Karena ini sebenarnya secara secara nama teknik, itu namanya water breathing. Water breathing itu tarik dan lepas jumlahnya sama. Kalau kita sehari-hari, saya lagi, kalau tanpa olah nafas, kan kita setiap hari bernafas, Pak. Kita narik lebih lama, buang lebih pendek. Itu meningkatkan stres, ketidakseimbangan hormon. Maka kita tarik dan lepas jumlah yang sama, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung, mulut tertutup, Nah, kalau kapasin, lidah nggak harus ke atas, tapi tersenyum harus. <laughs> tersenyum harus gitu ya. Nah, tarik lepas yang sama namanya water breathing, sehari boleh enam kali, boleh 8 kali, boleh dua jam sekali karena minum air boleh berkali-kali. Yang ini sebenarnya secara teknik nama tekniknya itu whiskey breathing. Ini ada sih nama sangsekertanya gitu loh, dari dari ilmu asalnya sana. Kata saya bilang saya enggak suka kata meditasi, <laughs> saya nggak mau pakai bacaan sangsekerta, konotasinya bisa macam-macam. Saya kasih istilah yang gampang, water breathing sehari boleh berkali-kali, whiskey breathing sehari sekali. Nah, tapi kalau tadi gurunya Davila ngajari teknik ini dan sehari sampai tiga kali, gitu ya, yaitu kan kondisi khusus. Nah, teman-teman nanti coba sendiri. Tapi biasanya teknik ini membuat ngantuk lebih daripada yang sebelumnya. Walaupun ada orang yang Pak saya involved ngantuk paling ngantuk Pak kalau yang ini malah enggak. Jadi kalau di saya yang ini saya kasih nama whiskey breathing tari 6 buang 8, Tarik 8 buang 10 ya. Tutup mata. Tapi kalau yang mau eksperimental gak mati, apa sih yang terjadi gitu ya. Saya pasang deh oximeter gitu ya. Nanti biasanya yang terjadi adalah denyut jantung kita itu turun ke normal. Yang punya denyut jantung 190 turun ke 70 80. Kan ideal 60 100 ya. Tapi 100 batas atas, 60 batas bawah. Nah, ini ini lembut banget. Oke, okay, kita praktek aja. Setelah itu, nanti saya akan menjawab beberapa chat yang masuk. Ya, kita prakteknya pendek nih karena memang ini saya ambil bukan modul khusus untuk orang kanker, di mana minum bising. nggak boleh banyak-banyak. <laughs> Kalau water breathing, tiga puluh menit ya. Jadi, ini kita, saya tidak rancang khusus untuk modul orang cancer, di mana nafas ini dilakukan dari sampai kayak gavila satu jam gitu ya bener sih jangan jangan heran ya nanti kalau melakukan metode ini ya walaupun namanya brisk breathing kaos bisa basah kuyup loh bisa keringat. loh ya jadi teman-teman tahu metabolisme masing-masing tapi tidak ada salahnya kita belajar dan itu seperti saya memberikan teman-teman senjata nanti pakai yang mana kalau udah mencoba baru merasakan ya nah salah satu mencoba itu indikatornya apa ya badan enak apa enggak nyaman atau enggak ngantuk apa enggak yang kedua indikator yang yang terukur, saturasi saya berapa? PH saya jadi berapa? Itu adalah indikator yang terukur. Jadi, teman-teman, kalau sudah belajar, tinggal berlatih, nanti cek ya. Kalau metode ini, PH saya jadi berapa? PH ini sebelumnya berapa? Sesudahnya berapa? Itu menjadi indikator yang terukur ya. Selain nanti soal rasa ya. Oke, kita akan mulai. Bentar ya, saya ya, ini, saya tadi off, apa namanya?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 enggak tahu berapa kali sampai Anda tertidur dan besok pagi bangun. Kap. Ya. Itu tadi karena bukan untuk orang kanker ya. Jadi saya bilang selamat malam, lakukan malam hari, Anda ngantuk, Anda tidur. <tip> Tapi waktu Gavila bercerita, teknik mana yang dia lakukan? tarik Buangnya pelan-pelan lebih lama. Oke, ini berarti whiskey breathing, ya. Kalau dari saya belajar ini disuruhnya bukan pagi ya malam kalau pagi boleh water breathing atau bahkan coffee breathing ya kita belum belajar hal itu tapi ini kan komunitas khusus berdasarkan apa yang Kafilah ceritakan nah kita praktek saja ya yang ceritain tadi ini dia ritmenya ya kita saya juga akan praktek apa pagi-pagi hari kalau ngantuk gampang entar gue minum selesai ini sarapan minum kopi ya kan? <laughs> Yang pasti nanti pulsanya jangan takut kalau denyut jantungnya turun ya nggak masalah tidak akan sampai di bawah 60 enggak tapi yang tinggi akan turun ya kita mulai saja kita praktek saya akan coba juga sambil melihat denyut jantung dan saturasi saya ya oke saya pagi ini saturasi saya 979 ini jantung cukup rendah 8270 Sebentar. Oke ya saya saturasi 97, tujuh denyut jantung 89. ya mulainya di situ lalu kita bernafas dengan metode ini. Pas tuh dua oke tunggu sebentar ya uh, duduk tegak ya mulut tersenyum kalau mau lihat saturasi ya berarti terbuka matanya terlalu tertutup lebih bagus gitu ya uh, tarik lewat hidung keluar lewat hidung lalu selebihnya tariknya berapa kali? Ikutin aja suara audio yang saya putar ya. Turun. Dan dengan turun itu, maka Anda ngantuk. Ya, maka ambil nafas. itu 2 3 4 lepaskan 7 6 5 4 3 2 1. Tarik nafas. itu 2 3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 4 3 2 1 tarik tuh, 2 3 4 siap-siap lepaskan 7 6 5 4 3 2 1 tarik tuh, 2 3 4 siap-siap lepaskan 7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 Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas, kalau bisa nafas perut lebih bagus. Tarik, saya penuh. Lepaskan. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Tarik nafas.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 kita hanya latihan pendek ya. Tapi kalau teman-teman melihat, saya juga melihat ya. Waktu saya tarik ya, nariknya pelan-pelan. Tadi hitungan cuma 4, tarik 4 lepas lepas 8 ya. Kalau nariknya 6 bisa buang 8 sampai buang 10. Nanti tariknya 8 buang 10 atau 12. Nariknya bisa sampai 10, buangnya 12, boleh lebih gitu ya. Nah, waktu tarik itu biasanya yang di bawah ini kan pulsa. Nah, metode ini saturasi biasanya hanya ya 98, 99 gitu ya. Beda dengan Wim Hof. Saturasinya pentok 100 sudah. 20 tarikan, apalagi kita yang metode dasar satu kan 200 kali ya. Begitu 50 kali sudah saturasi pentok 100. Nah, metode metode ini memang fokusnya pada tadi mind fokus, ketenangan batin, ketenangan pikiran, keseimbangan hormon. Maka biasanya saturasi ya 98, 99. Tapi kita bisa melihat nanti itu di yang di bawah angka di bawah itu adalah denyut jantung. Waktu buangnya makin pelan, apalagi itu sampai 12 detik, pelan sekali lewat hidung ya. Nanti itu yang di bawahnya akan turun, turun, turun saya dari 90 sampai 80. Tadinya 80 tenang bisa turun sampai 70-an ya. Jadi denyut jantungnya akan ke bawah tapi enggak sampai hiper, enggak sampai under ya. Di bawah 60 kan aritmia ya, di atas 100 itu tenang sekali. Nah, sekarang tarik lepasnya berapa? Gitu ya, saya tuh selalu model saya selalu tuh yang aman, gampang, mudah dulu. Jadi tanya-tanya dasar. Tadi tarik empat, uang 8 Kalau tarik empat ini sebenarnya hanya bisa tahan perut. Kalau tadi istilahnya Davila, tahan perut, tahan dada, tahan punggung, gitu ya. Tarik nafas perut, pasti hanya bisa menahan perut, gitu ya. Tapi kalau lebih dari empat tarikan, nanti misalnya tariknya 6, sebenarnya tarik perutnya itu hanya sebentar, nafas perut sebentar, taruh ke dada diangkat. sudah dada diangkat tuh perut malah ke malah ke dalam, ya dadanya naik, tapi perutnya pasti ke dalam. Kalau dada naik itu perut ke dalam, tahan. Nah ini nanti bisa, misalnya hitungannya tariknya 6 atau malah delapan, tarik sebentar kayak perut, lalu dada naik, tahan dada, jadi tahan dada, ya lebih bagus lagi sampai delapan. Terus lagi sampai sepuluh, nariknya pelan-pelan, katakanlah delapan, dah ya, lalu buangnya, benar-benar pelan, ya, nah sampai akhirnya kita nanti nggak mikir lagi hitungannya, jadi jangan pakai audio saya lagi, itu ya, karena teman-teman latihan, latihan, kalau saya dulu latihannya gini, saya ini pakai stopwatch, ya, lalu berhitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi kalau saya sampai begini tuh 12 detik. Saya tahu kira-kira gerakannya jumlahnya berapa gitu ya. Lalu mencoba bernafas awalnya pakai bagian tangannya bergerak gitu ya. gitu ya. Kalau saya bisa sampai wah ini berarti 12 detik lebih. Lepaskan lagi. Lama-lama saya tahu ritme tanpa menghitung. Karena nanti kalau sudah tahu ritme tanpa menghitung otak kita tidak pakai untuk menghitung ya. Nanti saya ajak teman-teman otaknya dipakai untuk berdoa atau membayangkan, membayangkan oksigen ke paru-paru karena kankernya paru-paru. Membayangkan sistem imun yang memang tubuh cerdas, dia bisa membunuh sel yang tidak baik untuk nanti dibuang. Bahkan sisanya kadang mengendap masih ada, maka orang pernah kena kanker bisa ada residunya. Tapi kita gunakan otak kita bukan mengosongkan pikiran kita menggunakan kekuatan pikiran yang kita pikirkan terjadi yang kita yakini terjadi yang kita imani terjadi gitu ya nanti supaya kita udah nggak berpikir lagi soal tariknya berapa detik lepasnya berapa detik ya teman-teman latihan sampai nanti kita waktu bernafas olah nafas tadi makanya nanti kan saya kalau yang pagi pun sudah mulai praktek ya kita olah nafas ucapan syukur nah tarik nafasnya boleh yang tarik lepas sama namanya water dating tariknya buangnya lebih pelan nah tadi ternyata gafila pakai teknik ini yang ini termasuknya sebenarnya kelompok whiskey breathing ya jangan kaget kalau misalnya ngantuk dua-duanya bisa bikin keringetan Sebenarnya itu panas saja boleh mau yang jumlahnya sama atau buangnya lebih pelan ya kecuali involve satu dua emang itu kan beda jalur atau beda modul. Ya. kalau nanti involve sudah ke main fokus ya akan kembali kepada tutup mulut tarik hidung lewat hidung ada lagi yang malah, tarik hidung kiri, tahan, buang hidung kanan. Tarik hidung kanan, tutup, buang hidung kiri. Gitu ya. Bagi saya ribet. <laughs> Nanti kita nggak bisa main di pikiran. ya. Padahal pikiran itu penting. Pikiran itu penting, perasaan itu penting. Supaya tadi kesembuhannya itu lewat segala hal. Makannya bener, minumnya bener, jus punya bener, tanpa lagi masih bergejolak, pikirannya bener. Nah, mudah-mudahan nanti bisa juga. Nah, makanya yang Pak Pak Waburuntu ya, nanti hari kemarin kita udah undang dia untuk tema pembunuh eh, kanker dengan meningkatkan imunitas. Pak Waburuntu itu dia penyintas kanker otak udah lebih 20 tahun. Dan dia ternyata juga kanker, sum-sum belakang, sehingga membuat dia autoimun. Itu juga radikal, itu orang. Kayak mau nggak radiasi gitu ya? Dan tahun tahun sembuhnya udah fantastis, 20 tahun lebih. Nah dia juga mengajarkan sebenarnya olah hati, olah pikir. Tapi dia sangat spesialis, menurut saya, dalam hal soal jus. <laughs> yang juga nggak jauh beda dengan Tansutian. Ya Jusnya ada namanya keseimbangan, nggak radikal. Ada juga beberapa dokter yang radikal dulu saya tahu ya sampai berapa minggu gitu ya jus wortel terus gitu ya dia mengandot sistem detox bahwa untuk di depan perlu detox dulu gitu ya nah tapi juga bisa detox dengan olah nafas itu juga bisa makanya kalau olah napas itu kita berkeringat kenapa itu kan detox keringat semuanya cium tuh keringatnya kan asam banget tapi tubuh kita jadi alkali ya oke karena waktu saya akan membaca beberapa chat ya Sampai waktunya nanti selesai kita jam sembilan. Uh, Karena hari ini kita agak panjang, ya saya akan baca beberapa chat yang untuk perlu dijawab, ya. Dan, dan Gavila ada di WA group Cancer ya, tapi yang WA group Cancer satu, yang WA group Cancer dua Gavila enggak ada. Dan bukan hanya Gavila ya ada teman-teman lain yang nanti minggu depan saya pengen hadirkan Ibu Lupa Putri yang dari Jogja. Dia sembuhnya dengan Aqua Yoga. Wow. Nah, lain lagi nih, <laughs> ya ada meditasinya, ada nanti di saya namanya body stretching. Kalau aqua yoga kan repot tadi ya, teman-teman semuanya masuk ke kolam renang gitu ya lah. Saya harus ngasih apa aba Saya sih punya kolam renang, gitu, tapi teman-teman ya, yang nggak punya kolam renang kan repot ya. Saya kalau mau dipintaruh, saya di punya pintaruh sektor satu saya ada kolam renang di sana itu punya saya. Ya, oke okay, soal Gavilla, soal rumah sakitnya, oke. Okay. Alamat Dr. Tan Sutien, udah ditulis di chat. ya ya bisa paling bagus di kombinasi. Kombinasi ya, teman-teman. Karena emang tadi diet pun cocok-cocokan. Makanya kan saya pernah mengendorse gitu ya, genomic diet itu udah pasti akurat dan tepat sesuai dengan DNA-nya masing-masing. Tapi kan emang ada biayanya untuk tes DNA. Kalau nggak mau ya coba-coba, kan coba jurusnya, Tan susian jurus tuh banyak. Tan... Liam Pitlin ya. sama juga, kayak, kayak kami orang diabet, ada yang nyoba diet keto gitu ya, sembuh tapi ada yang masuk rumah sakit. <laughs> Wah, sambutannya naik, kolesterolnya naik gitu ya, itu namanya metode coba-coba. Kalau mau akurat ya, tapi menghadapi biayanya ya. Oke, okay. kalau nyoba nyoba-nyoba nggak radikal sih, aman ya. Pak Jarot zoom ini dibuat ya, ada nanti di YouTube, ada semuanya direkam tadi yang berhenti, Facebooknya aja ya. Lidah seperti apa, udah dijelasin. Oke, saya Pak minta judul Tan Yen dan Bu Elizabeth Subrata. Tan Sutjien itu yang dulu saya senang banget judul bukunya. Saya memilih sehat dan sembuh. Ya, ada lagi judul-judul yang lain. Di Google aja, di Googling aja, misalnya di Tokopedia atau apa, buku Dr. Tan Yen Nanti pas, pasti muncul. Ya, pilih judul. Tapi dulu yang saya teringat banget karena saya udah baca tahun 2009. Bahkan ngapain saya tag Dr. Tan Sutjien dia balas saya Pak itu buku dari revisi itu buku lama ya saya dulu bacanya itu 2009 udah lama sekali tapi membawa mengubah hidup saya mengubah hidup saya bukunya Tan terus terang mengubah cara berpikir saya soal hidup ini tentang bahwa makan itu untuk hidup kan hidup untuk makan Dan kalau saya itu saya berbuat sesuatu kalau dokter Tan Sucian bukunya cuma satu ya rahasia umur panjang tapi saya pernah pernah ledek ibu Elisabeth Sebranta kalau sama dia saya lebih dekat karena berkali-kali lebih dari 10 kali lima 15 kali ada lebih saya dengan Bu Elizabeth Jubata berdua jadi pembicara tentang kesehatan gitu ya. Nah, dulu saya belum ngajar olah nafas. Saya belajar bicara soal hati atau gembira obat yang manjur mengenai hormon, hubungan perasaan dan hormon yang saya belajar dari Tan dan juga gitu ya. Kadang Ibu Elizabeth Jubata bicara soal makanan. Jadi, dia bukunya satu aja, rahasia umur panjang. Saya pernah ledek, Bu, bukunya jangan dulu kenapa? Tunggu ibu umur 100. <laughs> Nanti kalau umur saya 120, saya dulu buku. dah. Tunggulah nafas, apa demi kesehatan. Saya pernah ikut meditasi Bu Agnes, tapi cuma dua, ya oke, okay. ya tadi yang ngajari Gavrila olah nafas itu juga yang ngajari sama gurunya yang ngajari titik puspa ya. Titik puspa kesaksiannya tapi fenomenal banget ya. <tiga, <tiga>, Tiga minggu sembuh. Tapi <tiga> saya bener gak sih gitu ya, mudah benar bener gitu ya. Tapi saya nggak terlalu berani juga sampai nanti teman-teman over pengharapan ya, teman saya yang realistis ya Gavila tadi sudah sehat sebulan kambuh lagi olah nafas tapi paling nggak 2017 olah nafas sampai sekarang udah empat tahun lebih ya tidak kambuh lagi, tapi perjuangannya kelihatan ya karena kita kita nggak boleh menyembunyikan perjuangannya nanti ikut saya gitu lalu sebulan ada mana ikut pak jarod nggak sembuh <laughs> ya tiga bulan lah gitu ya untuk paling nggak ada perubahan. Oke, perut dikembungkan, ya, kalau pas tahan perut tadi, Gavilla bilang tahan perut, itu sebenarnya pas waktu perutnya setelah dikembungkan, dada diangkat, otomatis perutnya akan kayak kempes, lalu ditahan. Jadi ya. Tahan, gitu ya, itu udah udah masuk ke nafas dada. Bahkan akhirnya, tahan perut, tahan dada. ya. Tarik nafas, bisa perut dulu, tujuannya perut dulu tuh supaya gini. Ini kan volume paru-paru. Kita nggak bisa tarik dada dulu, baru tarik perut. Ya, Misalnya kita tarik dada. Ya, tarik dada ya. Saya tarik dada. Nah, oke saya gini deh ya, biar kelihatan perutnya. Saya tarik dada. Nah, ini kan otomatis nak ya, saya tarik dada. Otomatis perut ke bawah. Tapi kalau saya nafas perut dulu, saya kencengin biar kelihatan ya. Saya nafas perut. Perutnya maju sebentar ya. Nafas perut. Nah, setelah nafas perut, perutnya maju sebentar. Tarik Nah, waktu dada- naik kan perutnya ketekan ya makanya tadi istilahnya tahan perut tahan dada tapi kalau langsung tarik dada gimana Pak gitu mungkin hanya bisa enam detik tapi nggak bisa 12 jadi kayak nggak bisa tarik dada terus tarik perut nggak bisa tarik perut dulu memang jadi kayak maju sebentar begitu tarik dada perutnya kayak pasti akan ketekan tahan tuh tadi kalau istilahnya gafila kayak orang menari, kayak orang balet, kayak orang apa, perutnya ditahan gitu ya. dadanya naik, wah orang orang belajar vokal kan? <tik> Sejak saya olah nafas, saya bisa panjang banget. <tik> nah ini itu kan tahan itu ya, tahan gitu ya, tahan napas lagi bersuara terus mengembuskan terus mau berapa lama kalau sekuatnya Anda mendengar aja gitu kan. Nah, nanti perutnya bisa maju dulu sebentar, tarik dada terus tahan. Nah, baru hembuskannya pelan-pelan pelan-pelan gitu ya. nanti lakukan itu sekuatnya berapa? Sekuatnya dulu aja. Kuat 6 6, kuat 8 8, kuat 10 10, lepasnya pelan-pelan 12 kali terus Anda kuat 30 menit bagus ya. Berkeringat enggak apa-apa ya bahkan nggak satu jam hebat loh. saya nggak berpikir sampai sebanyak selama itu gitu ya ya karena memang saya bukan orang kanker nggak pernah ikut kelas kanker saya ikut kelas orang yang mau sehat aja gitu ya ya disarankan cuma 20, 30 menit 20-30 menit gitu ya bukan sebuah terapi khusus jadi olah nafas berkali-kali boleh ya boleh apalagi water breathing kalau menurut yang saya pelajari gitu ya water breathing boleh 8 kali sehari yang melepasnya lebih pelan kalau untuk secara umum hanya boleh sehari sekali malam hari karena yang melapasnya lepas lebih pelan daripada tarik, namanya whiskey breathing, minum whiskey nggak boleh berkali-kali. Tetapi untuk sebuah tujuan khusus tadi seperti yang Kavila saksikan, bahkan itu dia sehari tiga kali. Tapi kalau saya, karena mengajarkan banyak metode, kan Gavrila tadi diajarin dua, ya, satu lagi nafas segitiga minggu depan. Minggu depan kita akan belajar yang Kavila saksikan tadi, sebagai metode yang kedua, ya. Nah. Kalau yang saya ajarkan dikombinasi dengan bimbof maka yang atau yang water breathing yang tarik lepas jumlahnya sama itu sehari mau delapan kali nggak apa-apa. Yang lepasnya lebih lama ini, sebenarnya disarankannya malam hari karena ada efek ngantuk, gitu ya. Ada efek ngantuk malam hari mau 30 menit mau 20 menit ngantuk terus tidur tidur dalam tubuh yang alkali dalam jiwa yang tenang. Jadi kita tidurnya itu pikiran kita tenang sekali. Apalagi nanti tambah modul saya deep sleep udah lengkap sudah ya. Nanti ada modul dari saya, mungkin itu modul, modul deep sleep saya akan majukan aja karena itu hanya berupa teori bukan praktek. Setel prakteknya ya metode yang ini tadi. Gitu ya, tapi nanti saya kasih, saya post di grup aja supaya teman-teman segera pertama yang cancer ini kan kayak urgen gitu ya. Kalau yang lain kan itu deep sleep bisa di modul ke-9, ke-10, langsung saya post di grup aja rekaman dari sebelumnya. Ya, supaya benar-benar kita waktu tidur itu berkualitas. Ya, nggak pakai kencing di tengah jalan. Orang diabet, gula gula di atas 150, 2 jam sekali bangun kencing. Maka gula harus turun. Gitu kan Low karbo. Habis itu ada teknik-teknik secara pikiran dan hati, dimana supaya tidur itu ya jam 10. Kalau saya, tadi benar, kafilah kan juga bilang, tidak boleh tidur lebih jam 10. Saya kalau nggak ada semalam malam, jam 9 saya tidur. Dulu saya nggak bisa tidur di bawah jam 12. 8 tahun saya kerja ekspor, dimana waktu saya mengikuti waktunya bayar di luar negeri. Jadi saya biasa tidur jam 1, jam 2, 8 tahun saya bisnis ekspor, membuat waktu tidur saya kacau. Untung saya belajar metode deep sleep, waktu saya tidak ekspor lagi, apalagi tambah olah nafas, saya bisa tidur jam 8 malam, saya mau tidur jam 9, saya tidur jam 9, siang saya mau tidur olah nafas sebentar, saya tidur jam satu bisa, jam 12 bisa, jam 10 sekarang mau tidur bisa. <laughs> saya atur tubuh saya, tubuh saya tidak atur saya saya bisa atur tubuh saya ya, nah kan nanti saya ajari teman-teman saya post di grup aja ya, modul deep sleep ya supaya jadi tidurnya itu berkualitas nyenyak banget. kalau tidur nggak berkualitas tuh bangun tidur pegel, bangun tidur ngantuk lo, bangun tidur kok ngantuk tuh teteh tidur atau kerja bakti gitu ya, bangun tidur badannya pegel semuanya, lo tidur atau atau atau, atau gali, Lop, gali. <gul> atau jadi tukang tukang gali, <gul> tukang kapacul gitu. bangun tidur kok badan pegel semuanya. Nah nanti dikombinasi semua ilmunya mudah-mudahan ya itu membawa pada pada kesembuhan teman-teman semuanya ya oke ada pertanyaan apa enggak lagi latihan nafas bimbo bolehkah dikombinasi ya boleh jadi misalnya pagi kalau saya secara umum kan mengajarkan pagi Bim Hof 2, lalu sembilan dua jam tiga sore Bim Hof satu berkali-kali water breathing ya malamnya ini dia whiskey breathing Ya, yang menariknya pelan-pelan itu kalau dikatakan modul yang paling istimewa gitu ya menurut saya ya pagi bangun tidur kan waktunya longgar lebih lama metode 2 mau tiga rit 6 rit bisa jam 9 waktu istirahat di kantor cuma 15 menit ya udah kita peter satu cuma 15 menit bisa jam 12 jam makan siang ya metode satu lagi bisa sore lagi bisa malam lebih longgar metode mau water breathing atau mau whiskey breathing 30 menit atau satu jam tinggal kontennya mau terserah ya nanti kita setelah belajar atau sambil belajar minggu depan olah nafas segitiga itu berarti yang pakai tarik tahan yang gak katakan modul kedua itu nanti kita minggu depan nanti di situ kita akan secara teknik olah nafas segitiga secara otak esensi nanti namanya healing terapi, itu adalah lanjutan dari body scan, maka teman-teman harus harus belajar body scan dulu, ya yang sudah di post di grup, walaupun kita belum workshop, belum kayak begini, tapi pagi hari kan sudah praktek, dan sudah di post di grup juga, yang teman-teman cancer, olah nafas, body scan, body scan nanti lanjutannya segitiga, ya. Saya baru ikut sekali hari ini, bolehkah saya dimasukkan ke WA group cancer? Oke, WA ke saya, tahu WA saya kan ya? Kalau ikut zoom ini harusnya ngerti WA saya, atau kalau diajak temen tanya sama yang ngajak nanti dikasih nomor WA saya. Supaya masuk WA group cancer ada hal-hal detail mengenai menu dari teman-teman penyintas ya praktisi. Pak, informasinya apakah water breathing boleh diterapkan untuk anak-anak berapapun boleh? Ya, yang jangan, yang whiskey sama coffee breathing itu kan ya agak spesial. Water breathing itu kayak minum air putih, umur berapapun boleh, berapa kali sehari, 10 kali boleh. Ya, water breathing, tarik lepas jumlah yang sama, tapi pelan-pelan tidak seperti napas biasa. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk ilmunya. Saya punya batu empedu dan mah, batu empedu itu ada beberapa penyakit yang tidak langsung sembuh, kayak saya, saya diabetes itu olah nafas itu enggak menyembuhkan langsung. Pakai muter dulu. Olah nafas, keseimbangan hormon, hormon insulinnya tadinya udah mati, hidup lagi. Olah nafas, tambah dengan diet sehat, lalu regenerasi sel, pankreas sembuh, dia ya punya sembuh. Jadi panjang, ya kayak emperdu juga panjang. Tapi mah, gerd, itu diselajang, ah, gampang gitu, gitu. ya Karena begitu olah nafas, tubuh alkali, mahnya sembuh, gerdnya sembuh. Itu lebih cepat sembuhnya. Bahkan sebenarnya kanker itu lebih gampang daripada diabetes. Ya, karena dia kan kanker begitu tubuh alkali, kalau saya bilang sih tiga bulan ya, 3 minggu kayaknya di Puspa cepat banget gitu ya. Tiga bulan mungkin moderat kalau konsisten tiap hari 3 jam sekali gitu ya. Saya berharap ya, teman-teman dalam tiga bulan nanti pergi ke dokter dicek lagi kankernya ya mudah-mudahan dokter bilang sudah oh, 50% bersih gitu ya. bersih semuanya. Tapi mestinya itu jumlah yang cukup kalau saya mengacu kepada beberapa testimoni ataupun beberapa studi, ya, memang studinya gampang ya, mulai lihat, lihat YouTube aja. Gitu ya itu tiga bulan, dalam tubuh yang alkali dan yang harusnya mati, ya, itu yang mungkin agak berlebihan. Tapi kalau tiga minggu berlebihan, ya, tiga bulan mestinya teman-teman nanti yang justru testimoni aja apa yang dialami selama tiga bulan ini, ya, sedangkan penyakit yang lain atau batu bedu, ginjal prostat gitu ya, itu tidak langsung makanya ya semua metode olah nafas tapi tetap harus ya prostat gitu ya makan tomat tomatnya diapain dibakar dipanggang dipanasin ya di, di, di, di kayak di gongso, gitu ya atau pakai teflon dipanasi karena kalau kok tomat jangan di jangan di apa di pro fermentasi ya, kan, gitu ya tomat likopen naik dua kali lipat kemampuannya kalau dia dipanasi, nah itu juga ilmu ilmunya dr. Sutian sama elis terutama Sudarta ya, yang ini dimakan mentah, yang ini dimakan matem, yang ini dipanasi, yang ini jangan sampai mendidih, itu tiap tiap materi makanan ya sayur buah punya karakter tersendiri. Anda pergi ke restoran minta anu minum jeruk panas, ya salah jeruk panas, vitamin C-nya rusak, jadi vitamin C itu nggak boleh kena panas. Kalau mau ya malah jeruk nipis, dipotong-potong, kalau dikasih air dingin, air biasa, taruh di botol, infuse water, atau kalau nggak ya diperes aja, jangan, jangan, jangan minum jeruk panas. Anda minum rasa jeruk, vitaminnya sudah rusak. Jadi percuma itu, minum jeruk panas. Nah, itu Anda bisa baca bukunya Tan Den ataupun Dr. Elizabeth Supata. ya. Oke, terima kasih teman-teman kita sambung nanti yang agak panjang begini pakai penjelasan namanya workshop itu seminggu sekali ya. Tapi yang praktek bersama itu tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Nanti tema tiap harinya apa tiap minggu berubah, saya post di grup tapi link Zoom-nya sama. Ya, kalau teman-teman nanti mau ikut, pas saya mau ikut juga yang metode lain gitu ya ini nanti sampai jam 10 ada lagi jam, tapi memang jadi, nanti ada jadi lompat-lompat gitu ya saya posting di grup aja misalnya kayak Senin mungkin malam akan saya undang nanti kita akan bicara mengenai udah otaknya udah jauh banget sampai kita belajar mengenai plastisitas otak neuroscience personality tapi itu semuanya berhubungan karena kesehatan tuh nggak pernah lepas dari jiwa maka dalam modul-modul lanjutan nanti kita lebih banyak bermain di areal jiwa bagaimana kita mengatur otak kita pikiran kita tentang hidup ini gitu ya dan itu membawa pada kestabilan hormon karena yang dicapai itu kan kestabilan hormon keseimbangan hormonal ya untuk bisa sehat. Oke selamat pagi sampai jumpa um, senin pagi ya dalam latihan praktek bersama tidak panjang hanya jam enam mulai enam empat lima selesai anda login jam empat lima bubar. Ya, karena kita tiap hari ada pekerjaan yang harus dilakukan jam enam mulai, 6.45 selesai. enam mulai, 6.45 selesai tapi setiap hari. pagi sampai jumpa.